Halo balik lagi di channel saya Felix Yunardi dan kali ini gua berada di Mall Apa Gading lagi gua pengen makan tisahat sehat you can eat yang seharga Rp 55.000 bersama teman gua dan gimana syarat-syaratnya saksikan dan jangan di skip ya bye-bye sebelum video ini dimulai jangan lupa untuk di like subscribe dan di share di media-media sosial kalian thank you aktifkan juga loncengnya ya telat sekitar setengah jam minuman uh, dia batas uh, sekitar 90 menit sebelum jam 6 jadi kalau misalnya udah jam 6 itu dia gak terima lagi untuk it jadi dia maksimal minimalnya itu sekitar 90 menit Dan, dia ada 3 pilihan tiga pilihannya apa aja sih, sih tuna supreme sama mikrofon jadi gue lagi tunggu uh, pizzanya datang itu harganya 55.000 kalau misalnya sama minum oke gitu juga itu tambah 10.000 jadi 65.000 dan gue gak tau ini udah, uh, net. udah net ya dan catatan temen gue itu udah net dan gimana saksikan ya gue uh, gue dan nah, ini pacarnya, <laughs> gue makan duluan soalnya dia datangnya telat dan ini gue cuma cuma gue doang yang di-shoot karena dia nggak mau <laughs> lagi jelek oke ini pizza Anjir. gua yang pertama gue langsung pesen ambil dua ini pizza hati supreme ada ini lagi <laughs> lagi Itu binatang itu. lu <laughs> jangan gitu dong cip bilang Kelly oh iya ya enggak eh, tahu galau tahap galau udah mana minum gak di reveal gue uh. iya tapi kayak, kayak enak banget ya kalau yang biasa kita makan kayak, uh -uh, karena mereka menggurih itu udah lama kalau ini kan mereka harus cepat juga. <laughs> ah kalau yang ak masih gue mereka yang nonton. Gue masih nunggu lagi bisa untuk yang ketiga dan itu cukup lama uh, Dia kalau untuk minum ada orange juice, uh, sprite sama coca-cola, pokoknya soft drink-nya Ini untuk yang ketiga sama keempat, super supreme lagi guys Hm, ya, dibeliin ini. Di udah kelar. dan tinggal tunggu di Ini minum yang ketiga. Bisa ke 5 dan 6 super super lagi. Nunggu aja kalau gak kelima udah habis tinggal pizza udah buka lagi nunggu pizza dan nunggu refer yang ke empat pizzanya yang ke-6 dan ke-7 dan sekian-sekiannya. Uh, ini PV minuman yang keempat dan ini yang ke-7. Dan ini eh uh, <tuk tangan> <tuk tangan> oh, juga <tuk tangan> enggak ya? tadi Sumpah tadi Thank you. kita ketujuh udah habis uh, gue setelah sampai uh, obat buat kolesterol <laughs> pasti ini akan kolesterol gue bakal pusing. ini level gue yang kelima kita gue yang ke 8 sama sembilan Oh. Hmm. Kalau aku terima yang, yang tadi yang sama kayak foto ini bisa sembilan juga. Tapi lewatin satu Tau mateng Matengnya matang. gak pul Ini gak gurih gurih Oke, datangnya belum Udah Menyang padahalnya masih muat kepala, harusnya tiga lagi pak tadi <laughs> jadi gituin, entah keluar makanannya keluar, kamu, kamu yang makan ya? makan ke jorok iya, sorry guys yang ke ini okay. ini kayaknya keluar matang nih jauh perut, jauh perut mau Rasa ini uh, beda banget, jadi gua agak enak, jadi gua sorry, gua, uh, give up Tujuh. untuk 9 uh, 5 uh, dan 5 Si langsung minum. Si Oke okay, sekian maka-makanya saya di Viva Hub itu. weekend mood <laughs> jangan untuk di like comment, subscribe dan share di media-media sosial kalian dan yeah. see you di channel yang saya berikutnya kan, dan ga kalian dia sudah boleh dibisah dan bye, -bye.